Dua paling halal ya Arab Saudi, lalu sanila ilahi luo Muhammadur Rasulullah. Mulai paling halal, ya sekali mata wibatih kongalor gitu. Mulai ada rokiah, itifan dateng, ikhar, ono keterangan dua ikus, akisi gawis, gabung setan. Mulai wong setan dua ikubela deh. Ono santri sulu, betul bah, dua Arab Saudi sulu. Tapi eno, ono tisanilah ilahi lobo Muhammadur Rasulullah. Hanya kita punya ada keterangan duit US, duit Indonesia harus diabung apa? Ibu kecuali duit Arab apa? No, Saudi. Nah, ada orang sanila ilalwa Muhammadur. Rasulullah. Tapi akhirnya yang ini repot. Gak kok celana belakang iso. Berarti kayak nunggui kalimat Tauba. Raisoh. Berarti repot malah akhirnya repot. Jadi gue penting yang ngaci falhalal halalu hukmin ini ini falhalal halalu hubmin lah halalu Ainunku loh jadi eling persis takbir yang gak tuh, jadi setinggi arah ini halal, halal hukumnya orang halal.